Desa Bageng merupakan salah satu desa yang terletak di lereng pegunungan Muria. Secara geografis, desa Bageng terletak pada dataran tinggi di kaki dan lereng gunung Muria. Dengan ketinggian berkisar antara 40 sampai dengan 220 meter di atas permukaan laut. Perkebunan menjadi salah satu mata pencaharian warga desa Bageng. Dengan komoditas utama tanaman buah, yaitu tanaman jeruk, dan tanaman keras, yaitu tanaman kopi. Selain jeruk pamelo, ada juga potensi produksi kopi robusta yang tinggi di desa Bogen. Selain banyak petani yang membudidayakan kopi robusta, banyak juga rumah produksi yang memproduksi kopi bubuk Robusta yang merupakan kopi yang dibasok dari petani di desa Begeng. Dalam proses budidaya kopi Robusta, banyak kendala yang dihadapi oleh petani. Salah satunya adalah adanya organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman yang ditemui Berasal dari golongan hama, yaitu serangga, bonggere, buah, dan kutu putih. Serangga ini dinilai mampu menurunkan hasil akibat serangan yang ditimbulkan oleh serangga tersebut. Oleh karena itu, kami menginisiasi gerakan pengendalian OPT KOPI. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Kelompok Tani Sumber rezeki, KKN Tematik UMK 2020 Desa Bagung, dan juga Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Salatiga. Di sini petani diberi sosialisasi terkait biologi dan ekologi hama penggerek dan hama kutu putih. Petani juga diberikan sosialisasi tentang tata cara penyemprotan Belfura Basiana dan juga tata cara pemerangkapan menggunakan fenomen. Tata cara pemerangkapan menggunakan fenomen yaitu dengan menggunakan botol air mineral bekas yang dilubangi di tengah sebesar 2 x 2 cm, kemudian diisikan dengan air sabut. Dan juga fenomen yang telah tersedia bungkusnya digantungkan di dalam botol yang telah dihubungi dan diisi air sabun tadi setelah itu botol tersebut digantungkan pada wilayah pertanaman kebun kopi dengan jarak 20 kali 20 meter antar botol harapannya botol tersebut dapat Narik serangga untuk masuk ke dalam botol dan kemudian terperangkap di dalam botol tersebut. Serangga yang telah terperangkap akan terakumulasi pada air sabun yang telah tersedia di bagian dasar botol. Kemudian untuk melarutkan Glphora basiana ke dalam tangki semprot yaitu dengan melarutkan 6 gelas air mineral bubuk Glphora basiana ke dalam 10 liter tangki semprot dan kemudian disemprotkan ke wilayah pertanaman kopi pada pagi maupun sore hari. utama untuk pengendalian ini untuk uh, penggerek buah kopi. Oke. Kami bertujuan untuk meningkatkan uh, produksi uh, dari hasil tahun yang lalu untuk tahun ini lebih meningkat dan uh, beratnya lebih bertambah. Harapan kami begitu. Oke. Uh, mungkin uh, dari beberapa aduan dari masyarakat yang terjadi uh, penurunan produksi di pohon kopi milik mereka gitu, yeah. uh, mungkin ada beberapa faktor, mungkin dari uh, organisme pengkau tanaman sendiri, dari ham. Jamur pendekatannya berarti menggunakan jamur beropera uh, sama uh, dengan, fenomen. Ya, peromon ya, kita uh, dalam pelaksanaan pengendalian ini, uh, kita menggunakan dua versi uji cobanya satu pabrikan yang kedua hasil produksi kami sendiri yaitu produksi dari lab PHP Perkebunan Salatiga. Jadi untuk harapan kami ini untuk perbedaan ini nanti bisa terlihat dari hormon yang pestisida nabati dengan yang pakai pabrikan gitu dan harapan kami lagi untuk petani bisa membuat sendiri dari uh, bevira besiana ini iya begitu uh, juga yang terakhir pesan dan pesan untuk uh, petani kopi khususnya di desa bageng ini Pak untuk uh, no. kesan kami sangat-sangat senang karena antusias ternyata antusias petani kita sangat-sangat uh, gigih ya kelihatan dari karena ini kelihatan mudah-mudah hampir mudah-mudah semua petani kita dan untuk untuk uh, kegiatan kopi kita memang uh, tujuannya untuk membangkitkan petani-petani lokal yang ada di daerah setempat itu khususnya kita harus mendukung upaya untuk regenerasi petani. Iya, itu salah satunya itu dan kita uh, uh, untuk uh, sekarang kan model melinia melinia kopi, Melenial, ya, Melenial petas, kopi, kopi ya melinia kopi mas dan kita uh, semoga dalam kegiatan ini uh, bisa manfaat dan seterusnya kita dilaksanakan rutinitas karena ini ses sesuai dengan uh, kegiatannya harus rutinitas Mas karena untuk uh, penyemprotan ini taruh herbal tidak rutinitas ya percuma. kalau Kita tuh, uh, iya pendekatan ha agen hayati Agen juga hayati agen harus agen rutinitas. Hayati. Ya, hmm. Jadi kita ya harus gimana? Disiplin lah gitu. Ya, harus disiplin. disiplin. Rutin. Ya. Ya. Sesuai dengan aturan-aturan yang oh. uh, untuk penyemprotannya. <laughs> <laughs> kita pelaksanaannya penyemprotan abadi itu harusnya pagi ya kalau tidak pagi ya sore sekalian hmm. gitu biar tetap hidup jamur-jamur yang ada di semprot itu ya, pun, terima kasih atas waktunya Pak juga terima ya, sama -sama. kasih telah memberikan uh, bimbingan teknis untuk teman-teman uh, bimbingan lapang, bimbingan ya. lapang untuk teman-teman dari petani kelompok tani seberjegi ya. desa batu ya. petani karena hama yang ada di pohon kopi saat ini sudah mulai hilang contoh kecil seperti ini ini kemarin dulu-dulu banyak sekali dan kegiatan ini yang dipakai adalah seperti jamur yeah. terus yang kedua itu seperti apa ya fenomen fenomen ya fenomen yeah sangat membantu sekali untuk petani dan kedepannya semoga dan petani kopi bisa dapat panen lebih banyak lagi tidak mengalami penurunan